Halo guys kali ini saya mau berbagi video cara menghilangkan headset yang ada di atas ini lambangnya nggak bisa dihilang sama sekali kalau ada icon seperti ini dia nggak bisa mengeluarkan suara sama sekali Oke klik dulu subscribe like comment dan share di bawah ini Oke kita lanjut ini kan ada ikonnya di atas. Dia nggak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Kalau ada ikon seperti ini, kalau sudah di menaktifkan, tetap nggak bisa sama sekali. Seperti ini contohnya. Kita coba menaktifkan. Coba keluarkan suaranya. Nah, dia nggak mengeluarkan suara sama sekali walaupun kita sudah nonaktifkan streaming, ini Untuknya, nah, masih ada ini tanpa aplikasi kita perbaiki gak usah bawa ke counter kita coba tes puter video dulu apa benar gak bisa mengeluarkan suara kita tes dulu tes buka video contohnya ini. nah dia nggak bisa mengeluarkan suara sama sekali. oke okay, stop dulu. klik subscribe, like, komennya video ini jangan lupa. oke, okay. di sini contohnya like, subscribe. oke okay, kita stop dulu videonya. Caranya sangat mudah, cukup menggunakan katenbat ini saja. Aku coba ya. Kita bersihkan lubang headsetnya ini dengan katenbat. Biasanya kalau ada seperti ini dia kemasukan air. Dibersihkan seperti ini, terus menggunakan katenbat lubang headsetnya. Ini sudah hilang uh, lambang headsetnya. Kita coba kita video semoga berhasil ya. Contohnya. Nah, demikianlah caranya save atau memperbaiki headset. Dan terima kasih, mantap.